Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja kan Kali ini saya kedatangan tamu yaitu laptop Lenovo Thinkpad teman-teman Jadi keluhannya itu laptopnya lemot Hardisknya rusak akhirnya dia beli SSD baru Dan kita akan install ulang di SSD baru ya Nah sebelum install ulang teman-teman harus punya master bootable Windows ini yang sudah masuk ke flashdisk yang sudah dibuat bootable Nah untuk cara membuat bootable Windows ke flashdisk ya teman-teman bisa cek di deskripsi atau di playlist channel Channel Logistag ID ya Nah apa sih perbedaannya install Windows 10 di SSD dan di hard disk Sebenarnya sama saja hanya perbedaannya kalau misalkan kita install di SSD itu lebih cepat Terus untuk keamanan data kita tinggal format tinggal delete gitu kan Karena SSD baru itu kan belum ada datanya gitu kan teman-teman ya Oke teman-teman cara installnya yaitu teman-teman klik tombol power Langsung tekan-tekan F12 untuk laptop Lenovo ya F12 untuk laptop Lenovo ThinkPad Acer F12 ya terus Asus ESC terus laptop HP pakainya ESC laptop Toshiba pakainya F12 agar apa agar masuk ke sini karena masing-masing laptop sendiri beda-beda ya tombol boot menunya tapi untuk teman-teman misalkan laptopnya berbeda silahkan ditanyakan di kolom komentar ya untuk masuk buat menu ini tanyakan aja mas cara masuk ini gimana gitu buat menu nah di sini kan Windows nya ada di flashdisk ya jadi teman-teman silahkan arahkan pakai keyboard tanda panah bawah ya di sini saya pakai flashdisk verbatim untuk menginstall Windows nya ini teman-teman tinggal diarah-arahkan saja pakai keyboard ya pilihnya yaitu pakai enter kalau udah dipastikan silakan enter, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya. Akan muncul tampilan Windows Bengong dia. Ya. Nah, ada loading ya. silahkan ditunggu nanti tampilan awalnya akan seperti ini, tampil eh, layar biru yaitu penawaran eh, pemilihan bahasa, mengatur waktu dan Eh, apa bahasa pada keyboard. Kalau ini sih saya biasanya langsung next saja karena untuk di sini atau bahasa ini bisa diatur ya. Nah di sini akan ada revert nih revert your komputer ini untuk membackup data bisa ya. Bisa. Tapi kita akan menginstal ulang. Jadi kita klik install now. Oke ditunggu lagi. Nanti akan muncul tampilan layar putih. Dan seperti ini layarnya ya Tampilannya eh, Mana Aduh lama ya Nah seperti ini Teman-teman tinggal klik aja I don't have a product key Tenang aja Jika misalkan Windowsnya bawaan Ori Meskipun kita klik I don't have Tetap Ori Nanti hasilnya ya Windowsnya Teman-teman silahkan next saja Pilih Windows 10 yang versi home agar lebih ringan gitu teman-temannya silakan next dan tunggu sebentar lalu teman-teman jangan lupa ceklis kalau nggak di checklist nggak bisa di next ya silakan di checklist, ceklis dulu dan pilih next lalu kita pilih custom ya Nah di sini Nah, kalau SSD baru kan harddisk baru seperti ini, teman-teman belum ada datanya ya. Jadi, kita nggak perlu mikirin data langsung format aja atau delete gitu ya. Kalau ini langsung klik new saja, karena tadi udah saya delete ya. Klik new, lalu pilih oke, okay. maka akan muncul tiga partisi ya. Nah, tiga partisi ini jadi otomatis terbagi. Partisi 1, 2, dan 3 Partisi satu itu untuk sistem recovery Partisi 2 yaitu untuk sistem booting ya, Dan partisi 3 itu untuk local disk C. Sebelum teman-teman klik next Teman-teman pilih dulu Local disk C nya Di sini pastikan ya Agar Windows nya letaknya di local disk C. Kayak gitu diklik dulu Kalau udah dipastikan silahkan next maka proses install windows 10 ke ssd sedang berlangsung ya jadi di proses ini kecepatannya tergantung spesifikasi laptopnya juga ya tapi kebanyakan kalau misalkan install windows 10 di ssd itu lebih cepat teman-teman biasa install windows 10 di hardisk itu memakan waktu 30 menit di ssd hanya 15 menit saja ya karena ini saya percepat, jadi terlihat cepat. Ini teman-teman, terlihat cepat ya videonya. Nah, teman-teman, jangan fokus ke pelanggan ya. Teman-teman, fokus ke tutorial, tapi di bagian sini, teman-teman silahkan dipercepat aja ya. Dipercepat aja nggak apa-apa, karena ini tampilan install gitu. Jadi, nggak apa-apa dipercepat videonya. <tuh> Untuk sekarang sih orang-orang emang lebih memilih SSD ya Karena kecepatan SSD dibandingkan harddisk itu empat kali lebih cepat teman-teman Jadi ketika sudah diganti SSD jadi nggak perlu takut lagi ngeheng Nggak perlu takut lagi lama gitu Pasti cepat pasti ngebut gitu laptopnya Gitu emang sih harga SSD itu masih mahal teman-teman Yang 120GB itu sekisaran 300 ribu kira-kira ya yang 120 giga ini pakai yang 120 giga tadi merek eh, WD jadi silahkan ditunggu saja ya Nah ini untuk proses install Windows sendiri jadi kita nggak cuma install Windows jadi kalau misalkan sudah terinstall Windows itu harus disetting terlebih dahulu terus harus di install driver terus harus di aplikasi nah baru laptopnya bisa dipakai ya seperti itu teman-teman nah untuk teman-teman kalau misalkan tutorialnya mas masih bingung sayang ya, ditanyakan lagi di kolom komentar ya mas saya belum paham atau misalkan gambarnya kurang jelas nih gitu, tulisannya apa gitu nah maka saya saranin ditanyakan di kolom komentar saja ya seperti itu teman-teman Hmm. sebenarnya eh, perbedaan hard disk gitu dengan SSD itu jauh ya jauh lebih cepat SSD ada kekurangan ada kelebihan kekurangan SSD yaitu eh kekurangan hard disk itu lambat ya lemot gitu kelebihan SSD cepat tapi kelemahan dan kelebihan ada Kelebihan hard disk, dia ketika mau rusak, dia itu sekarat dulu. Ibarat manusia, ketika mau mati, sekarat dulu lah. Jadi, kalau misalkan ada data penting, kita bisa membackupnya terlebih dahulu. Nah, kalau SSD, kalau misalkan mau mati, dia langsung mati. Teman-teman, nggak ada sekarat-sekaratan. Jadi, kalau misalkan ada data, gimana mau ngebackup gitu kebaca juga, enggak seperti itu, teman-teman kekurangan SSD ya jadi jangan dianggap sempurna tentu tidak ada yang sempurna ya jadi ada kekurangan ada kelebihan maka saran saya untuk penyimpanan kita fokus ke harddisk kan ada pasang SSD dan pasang harddisk Nah itu penyimpanan fokus ke harddisk betul teman-teman nah nanti akan muncul seperti ini ya ketika restart maka dia balik lagi ke ini ke penginstalan awal tadi teman-teman seperti ini andai teman-teman mengalami seperti ini ya uh, bentar nah seperti ini nah tampil biru seperti ini teman-teman jangan di next lagi nanti diulang-ulang lagi install ini enggak selesai-selesai ya jadi ini tuh teman-teman harus di klik cancel ya klik cancel lalu cabut flash disk ini tuh masih bootingnya ke flash disk ya di cancel langsung cabut ketika kursor hilang flash disk cabut ya kursor hilang flash disk cabut nah seperti itu nanti bootingnya akan langsung ke SSD bukan ke flash disk lagi ini gara-gara flash disk masih nyolok jadi bootingnya nya balik ke situ nanti kapan selesainya ya ada sebagian teman-teman juga ada yang belum tahu. Jadi, kemarin, pas, saya udah install, katanya, "Tapi ini saya udah install 3 kali bolak-balik ke sini <laughs> karena flashdisknya belum dicabut." Teman-teman, gitu ya? Itulah solusinya. Ya, teman-teman yang belum tahu gitu, cabut harus dicabut. Si flashdisknya, kalau dicabut, dia nanti langsung otomatis booting ke SSD. Bahwa penginstalan sudah selesai, tinggal nunggu konfigurasi servisnya, ya tinggal nunggu aja ini ini berhubung laptopnya eh, dual core ya spek standar gitu jadi ya meskipun pakai SSD jadi kecepatannya juga berbeda ya beda kalau misalkan laptopnya core i5 misalkan core i5 misalkan pakai SSD wow, tentunya ngebut banget ya. ibarat badak lari berbeda lari Oke, ya, teman-teman akan muncul seperti ini nanti ya layar biru jasa momen eh seperti biasa ini ditunggu saja sampai tampilan nanti ada mutar-muter kayak gini Iya yeah, kayak bola mata ya ini sama ditunggu nanti kita akan pilih eh apa bahasa ya kita akan pilih bahasa di sini saya sarankan teman-teman pilih United States, ya. Jangan United Kingdom. Kalau United Kingdom, ketika kita ngetik, kadang ada huruf yang tertukar fungsi. Jadi, saya sarankan United States. Oke, di sini silahkan next lagi, silakan yes aja, ya. Next, lalu skip, klik skip lalu selanjutnya teman-teman jangan disambungkan ke internet terlebih dahulu meskipun teman-teman ada koneksi internet Wifi gitu ya saya sarankan jangan dikonekkan terlebih dahulu klik aja I don't have internet ya klik aja I don't have internet dan klik lagi yang di bawah ini continue with limit setup ya selanjutnya teman teman isikan nama di sini terserah ya mau ayam goreng <guruh> mau bebek panggang terserah ya karena ini laptop orang jadi saya kasih nama user saja oke tinggal di next untuk password saya sarankan nanti saja ya bikinnya karena untuk password sendiri bisa dirubah, dan nama juga bisa dirubah nanti. Kalau misalkan sudah, laptopnya sudah bisa masuk Windows, ya silahkan teman-teman ditunggu saja. Oke, di sini teman-teman silahkan klik Mang Asep nah, klik terus di tampilan seperti ini, silahkan klik not. No ya ini tawaran Cortana kita nggak perlu Cortana ya selanjutnya akan loading lagi akan loading seperti ini nanti layarnya akan hitam hitam itu loading ya bukan mati dia layarnya hitam loading ya emang normalnya seperti ini teman-teman ada tulisan Hai hai Hai juga we're getting everything ready you for you nah ini ditunggu saja ya ini kurang lebih satu menit atau dua menit lah ya nanti akan masuk Windows sendiri eh <tuh> untuk teman-teman nih yang lagi lihat tutorial ini jangan lupa sambil ngopi sambil ngemil sambil jangan sambil mati nanti bahasa laptopnya ya eh apalagi sambil sambil apa ya sambil ngeliatin ya pastinya ya Nah nanti teman-teman nanti akan masuk Windows desktop di sini di sini itu sudah bisa ya sudah akhirnya sudah finish gitu Paling selanjutnya teman-teman itu install driver dan setting Windows 10. Selanjutnya install aplikasi udah beres ya. Itu aja. Untuk cara install driver cek di deskripsi. Untuk aplikasi apa aja sih yang diinstal cek di deskripsi saya ya. Untuk cara setting Windows 10 setelah install ulang cek di deskripsi saya ya. Ada sudah saya siapkan, silahkan cek. Oke teman-teman Tutorial infonya mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa membantu. Semoga bisa men menambah wawasan. Uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah mampir ke channel Logistik ID ya. Di sini tokonya lagi sepi, teman-teman yang mau main silahkan main ke sini posisi ada di Tanggerang Selatan Ciputat ya dan ini temen lagi lagi gila nih joget Oke teman-teman eh uh, selalu semangat sehat dimanapun berada ya meskipun dalam keadaan COVID seperti ini dan oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh